kali lagi bareng gua di sini di channel itu dan hari ini gue lagi ada di kantor pos Balikpapan guys, ya. gua lagi ambil kiriman dan ini kiriman dari Founder, oke okay, ini kiriman dari Founder dan nanti kita open aja di sana ya, uh, terus ikutin gua, Here we go. Dan, gue naik motor kalau naik mobil, sekarang keadaannya lagi macet banget What? Kita ambil motor Dan kita langsung tempat. Gue penasaran, ini... Apa ya? Isinya Nanti kita langsung buka ya Oke? Okay kita ketemu lagi di studio a few moments later oke okay guys uh, sekarang gue udah di tempat gue dan kita mau buka uh, ordernya kita kirimin apa ya oke, okay, mari Kayaknya, baju deh. Dan guys, isinya adalah... Baju. Eh, kaos. Min. Thank you banget Kodewe, thank you banget dan mari kita lihat coraknya ya, coraknya adalah uh, ini batik, ini coraknya ke batik-batikan gitu ya, tapi oke okay. <tuk> tapi kalian serius? Eh, Bali G, balige balige Bali Ya, ini kau Bali G. Dan di sini ada apa nih? Mohas Rati, Mohas Rati. Whatever. Dan untuk bahannya. Ini ukurannya XL Gede banget Masih. Dan untuk kainnya Kainnya dingin Cukup nyaman Kalau dipakai Dan dia Kain elastis ya kain elastis. Ini bahannya Keren banget sih Masih. Karena dia gak panas Gak panas di badan Dan untuk Pembuatannya juga niat banget ya bagus banget asli dan kemarin kita coba a few moments later dan sekarang gue udah pakai baju pemberian founder ya keren banget ya ya pas di badan ya dan <tuh> baju badan sendiri tuh walaupun ini belum belum dicuci biasanya kalau baju baru kan berulang karena biasanya gatel gatel kalau baju baru dan ini itu bahannya halus banget serius halus banget enak dipakai dan teman-teman kalau mau eh dapatkan baju seperti ini bisa langsung dm ke saya atau komen komen aja di bawah nanti langsung saya sampaikan ke sana dan ini hari ini notifikasi ini baru dikirim ya. dikirim dan pasti nyampe pasti nyampe nanti kalau minta nomor langsung saya kasihkan nomornya uh, kode oke okay. uh, untuk <coughs> review hari ini cukup segitu dulu nanti kita akan cek untuk review selanjutnya oke okay. dan tenang aja masih dari sekeliling bigu masih banyak yang akan kita Berbagi ke teman juga, apa cuma dan?